Bantuan subsidi upah untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan e, gaji yang kurang dari 3 juta. Nah ini sedang dimatangkan, kemungkinan e, agak dalam waktu dekat akan diumumkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa semuanya. Kali ini kita akan berbagi informasi seputar BSU bantuan subsidi upah tahun 2022. Pemerintah akan memberi subsidi upah untuk pegawai yang memiliki gaji kurang dari 3 juta. Wow. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kompresi pers berlakuan pembatasan kegiatan atau PPKM secara virtual Senin tanggal 4 kemarin. Ada arahan dari Bapak Presiden, kata Menteri, terkait dengan program bantuan subsidi upah atau BSU, di mana ini akan terus dimatangkan untuk 8,8 juta tenaga kerja, jelasnya. Erlangga memastikan bahwa proses pembahasan BSU sudah dilakukan dan tinggal menunggu diumumkan. Nah, ia menjelaskan BSU itu merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2022. Airlangga mengungkapkan hingga 1 April dana PEN yang telah direalisasikan senilai 29,3 triliun atau sebesar 6% dari total anggaran. Adapun dana perlindungan masyarakat atau sosial terdiri dari program keluarga harapan Sembako prakerja, bantuan langsung tunai, bantuan pedagang kaki lima, warung dan layan. Simak penjelasannya, cikal. Nah terkait dengan pemulihan ekonomi, ini tadi sampaikan bahwa per April realisasinya dua puluh triliun atau 6,4% persen dari alokasi empat ratus lima Kemudian terkait dengan penanganan kesehatan realisasinya 1,55 triliun, perlindungan masyarakat 22,74 triliun, ini untuk PKH, sembako, prakerja, BLT desa dan bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, dan penguatan ekonomi Rp 5 triliun. Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait dengan program bantuan subsidi upah di mana ini akan uh, terus dimatangkan bantuan tersebut UTA untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan uh, gaji yang kurang dari 3 juta. Nah, ini sedang dimatangkan, kemungkinan uh, agak dalam waktu dekat akan diumumkan. Terima kasih Sob Desa yang telah menyimak Video ini sampai selesai, semoga Sobat Desa yang memiliki gaji di bawah 3 juta mendapatkan BSU tahun 2022 ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih bagi kalian yang suka video ini, silakan subscribe, like dan share video ini kepada Sobat Desa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.